Selanjutnya di sini dengan limit pinjaman Rp. 600.000 ini kita hanya akan mendapatkan uang sebesar Rp. 390.000 saja ya. Di sini cicilan pertama sebesar Rp. 300.000, cicilan kedua sebesar Rp. 180.000, cicilan ketiga sebesar Rp. 60.000 ya. Di sini kita dikasih tenor pinjaman selama 3 bulan ya teman-teman. Oke masih di sekitar aplikasi pinjol ya Dan kali ini admin akan tutorialin untuk teman-teman semua Yaitu cara mengajukan pinjaman di salah satu aplikasi pinjol yang statusnya masih ilegal ya Dimana aplikasi ini memberikan limit pinjaman mulai dari 800 ribu hingga 10 juta rupiah ya Dengan tenor pinjaman mulai dari 91 hingga 365 hari akan tetapi seperti biasa ya, yang namanya aplikasi pinjol yang masih ilegal itu jangan langsung percaya terlebih dahulu ya. Di sini menjanjikan tenor panjang dengan limit pinjaman juga yang begitu besar. Di sini kita sama-sama akan membuktikannya ya, apakah sesuai yang terdapat di deskripsinya. Dan aplikasi ini baru saja dirilis pada tanggal 2 Agustus 2022 ya. Dan sudah diupdate pada tanggal 16 September 2022. Sudah didownload oleh 10.000 pengguna ya. Oke, bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe. Agar channel ini semakin berkembang dan admin selalu bersemangat dalam memberikan konten-konten terbaik untuk teman-teman semua. Oke lanjut kita ke cara pengajuannya ya Bagi teman-teman yang belum punya aplikasinya silahkan download saja di Play Store atau App Store. Oke langsung saja kita buka Nah teman-teman di sini pinjaman tertinggi sebesar 10 juta rupiah ya Jangka waktu pinjaman 91 hari atau 5 kali cicilan Dan juga 180 hari dengan 5 kali cicil ya Oke, jika ingin lanjut mengajukan, silakan teman-teman klik daftar menjadi anggota. Selanjutnya, silakan di sini teman-teman masukkan nomor handphone yang masih aktif ya. Silakan klik daftar anggota. Ya, Silakan klik izinkan. Oke, teman-teman. Selanjutnya, di sini silakan isi informasi pribadi ya. Di sini silakan teman-teman foto ktp Selanjutnya, Nick silahkan diisi nama lengkap sesuai KTP, jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, silahkan diisi semua dengan benar sesuai informasi pribadi masing-masing ya Jika sudah selesai, silahkan uh, klik langkah berikutnya Oke okay, teman-teman, selanjutnya silahkan di sini isi informasi tambahan ya Informasi perusahaan, silahkan diisi. Penghasilan per bulan, silahkan dipilih. Tanggal gajian, silahkan dipilih. Selanjutnya, silahkan teman-teman isi kontak darurat ya. Di sini, hubungan dengan kontak darurat, silahkan dipilih. Nama kontak darurat, nomor kontak darurat, silahkan diisi juga ya. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini, silahkan sertifikasi foto ya. Di sini, silahkan klik untuk menggunakan foto selfie wajah. Jika sudah selesai, silahkan klik langkah berikutnya. Nah selanjutnya, silahkan di sini isi informasi bank ya. Nomor rekening silahkan diisi. Informasi rekening silahkan diisi juga. Jika sudah selesai, silahkan teman-teman klik langkah berikutnya. Oke teman-teman, di sini pengisian data pribadinya sudah selesai ya. Di sini, selamat telah melengkapi informasi keanggotaan. Mulai ajukan pinjaman dan bayar simpanan keanggotaan. Jika teman-teman sudah yakin, silahkan klik pinjam dana sekarang. Di sini, admin dikasih nominal pinjaman sebesar rp ya dengan tenor pinjaman 91 hari. Ya, jika sudah yakin, silahkan teman-teman klik ajukan pinjaman. Selanjutnya, di sini.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 Nah teman-teman sini pengajuan berhasil ya. Oke teman-teman itulah ya cara daftar dan cara mengajukan di aplikasi pinjol yang statusnya masih ilegal. Dan aplikasi ini bernama Kopi Susu ya. Seperti uh, nama kopi saja. Semoga cara ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Nantikan terus video-video selanjutnya dari admin. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.